Kok gerobrol. Hai semuanya. Ya, coba Hari ini sekarang pengajakan kerja waktu Di bersih dilaksanakan oleh KKRT 5 5 Di sini akan menanam Kawang Kawang Kawang Kawang, bawang, bawang, dan sebagainya tempat rekreasi rekreasi senam senam jadi memikirkan tentang kesehatan mensana ensar koresano di dalam tubuh yang kuat terdapat judai yang sehat wah <menirlepaskan> uringan tidak dapat digunakan lagi. Semuanya masyarakat kegiatan 05 ikut dalam kegiatan Jum'sih. Jumat bersih.